kembali ke saya selamat pagi semua. Hari ini saya akan fokuskan ini HP Xiaomi. Ini 6A ya. Bedak. Ini kita beli di konter ini 850.000 ini tanggal 21 9. Ini untuk kelengkapannya kita jual lagi murah aja. 700.000 ini kelengkapannya Bisa cek ini kabel casnya, USB nya Kita cek untuk menghidupkan Ini dari riset ya Ke bawaan pabrik maksudnya Unlocker ya Benar kita tunggu dulu lama banget ya. Kita sambil menunggu ini untuk USB-nya. Ini untuk chargernya. Ini normal. Ini bisa lihat Rp150.000. Eh Rp150.000 kita jual aja murah. Tekol-tekol dikit enggak apa-apa. Ini kartunya. Oke, okay, jangan, jangan lupa seperti komennya, jangan lupa ulasannya. Ini udah hidup, kita lihat dulu. Oke, okay, kita buka kunci. Ini tes nya aman. Oke, okay, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk seperti komen, jangan lupa ulasannya. Ini pastinya di bawah enam di bawah delapan ribu. Oke, okay, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Oke selamat pagi ya Oke selamat pagi ya Oke akan pagi ini. ini selamat pagi ya ini adalah pagi ya Ini. Ini pagi ya ini selamat pagi ya ini. ya Oke selamat Ini ya Oke Oh, taruh noraya Kita kasih enak nih Nah, gini aja Ini untuk hasil kameranya Oh, ini kamera depan rupanya. Oh, Karena bukan kamera depan nih ya. Oh, ini inti Untuk Cerita bekas aja ya, tadi Oke, okay, inti untuk hasil kameranya Dulu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ini jual-jual sudah -jual. seribu. Terima kasih,